Alright guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Rafika Biang Pastinya ya, kali ini gue mau main game Udah jelas nih ya, background di belakang gue game apa Selang so, langsung aja kita meluncur ke gamenya Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, dan di subscribe Dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi Langsung aja kita meluncur ke videonya kita mainin gamenya ganti motor, jagoan gua kenapa mau marah lu, ayo kejar gua kalau berani mah nah ini dia nih, kita cari keramaian keramaian dimana banyak orang masih sepi, masih sepi, kita cari geng ya guys ya boom, anjing, ya ini hal keempat nih Hmm, nabrakin polisi nabrakin orang hal keempat, yukss Hal keempat itu berhubungan dengan hal kelima ya guys ya. Ini dia nih geng-geng kayak anjing nih. Kamu terbalik dulu bos. Hmm. Hmm. Kita cari geng kita bantai-bantain, box. anjing peluru gua habis yuk, nggak ada senjata lagi anjing ban gua juga pecah nah ini dia melakukan hal keempat membuat kerusuhan dan hal yang kelima adalah sampai bintang banyak sampai banyak bintang wah anjing udah ada polisi ayo gua lagi berantem cuk cabut cabut cabut cabut cabut cabut Woy, woy, woy, woy, woy. ngeri betul, ngeri betul. Nah, ambil mobil boleh sih kita cabut. Cus, bro, cus bro, cus bro. Anjing, ban udah pecah lagi, Neng Sampai bintang paling banyak pokoknya ya. kita adalah mencari bintang. Wow, tapi sudah. uh membuat kerusuhan, membuat onak, mudah-mudahan kabur, kabur, kabur, kabur. Cuk, hmm, mati nggak tuh? Polisi mati nggak tuh? Uh, mati kau. Ayo, mana sini coba berani nggak? gua anjing aku oh, blok-blok. Nah, Cuk, nah, mana si bintang dua masih cemen ini? Mah, Olah. kita pukulin? Kita pukulin ngapain loh? nggak bisa lu Tabrakin aja eh, orang-orang biar bintangnya banyak. kayak gak cuy? Atau nggak pergi ke kota dua karena kita belum matikan hmm, mati kan. Kalau kita ke kota 2, kita belum misi. Biasanya langsung bintang 4 tuh. Enggak langsung bintang 5. Kita coba pergi ke Kawat mana tapi ya? ntar kita lihat dah. Ke kota dua di mana ya? Please white white white white. Kita kemana ya? Nah ke sini nih kita nih harusnya nih. Oke okay. harus ke sana ya. Anjing. Boox lompat lagi bos. Gokil ah, anjing cemen banget jatuh gitu doang. pepek Bintangnya masih bintang doang nih masih cemen ya, Sampai bintang 4 gitu minimal Biar kita jadi DPO ya Daftar Pencarian Orang Ayo lah kalau berani lah Ayo dong kejar dong kalau berani dong Cemen-cemen banget pelan-pelan banget ya nggak ada yang berani ngejar ini nggak ada yang bisa ngejar maksudnya Berani ya berani Maka Gak ada yang ngejar tuh Pelan-pelan banget Emen ada ya kota duanya ya. ya sini gede. Waduh waduh waduh. Get away. Eh. Nah ini polisi udah beda nih, polisi sheriff nih. Polisi-polisi daerah ya. Boongin Mampus Kena prank kamu Bangsat polisi Anjay Ayo kita ke kot Ngeri banget tuh Dia nabrak soalnya dia Dia langsung Tabrakin anjay Lewat mana ya Teguata 2 ya Kok lupa ya Diseberang anjay ada apaan ya? ada kapal apa kagak ya? Oh, anjay oh, enggak, enggak. masih bisa kan motor gua kan? masih kan? Woi bangsat tembakin mulu gua bacot kau ayo coba kejar kalau bisa motor gua diskarat ini masa masih bisa juga tuh oh, gua pelan pelanin dah Nah kita gak bisa ini jadinya Yah anjing gue udah jauh-jauh gak bisa Woi mati oh. lu Jangan dong Oke kita lewat Lewat jalur laut dah berenang berenang dah Cuma naiknya laut mana ya Tinggi tinggi banget ini Wah kita cuy? Nah laut sana kayak bisa tuh. Ela jangan lama lah pernah Di situ ternyata ada jembatan juga. Kenapa tadi nggak laut situ aja ya? Kuda, kuda. Ini tinggal hal kelima doang nih yang kita belum capai nih. Banyakin bintang ya. Bintangnya sampai 6 Bintang 4 deh minimal ya, gak. Baru semuanya successful, kita main GTA. Misi kita tercapai, ada kapal cu, ada kapal cuk Kita curi cu, kapalnya cu. Ada dua. Anjing polisi goblok. Gue pikir orang biasa, bangsat, woi, cepet banget lagi dia. Woi, nggak bisa loh, selalu jago gua. Cing darah gua tinggal dikit lagi, cing ini lewat mana ya? Ini dah, anjing, lah mati anjing, belum apa-apa. Misi terakhir ke kota dua biar dapat banyak bintang oke? Okay? Kuda, kuda. Gak perlu kita ngecit ngecit nanti ya di video-video selanjutnya Baru kita ngecit ngecit, yox. Kita ngecit yang aneh-aneh. Kan macam-macam cit ya, ada cit jadi badut, ada seluruh kota jadi Rusuh Aneh-aneh dah ah, Awas dong anjing Terus keku aku mau lewat mana kek anjing Repot banget hidup lu bangsat Gak harusnya gak ini Awas anjing ah. ya ngeledek anjing ngajakin berantem lu Bangsat Jam berapa? Jam kagak ada orang. jadi Bekasi anjing. Woi. Turun-turun lu Gak pakai baju masuk angin ntar lu goblok. Sana pulang kerokan emak lu sana. Bacot. Ya pelan banget ini mobil. Naik kali ya. Pikir mah kenceng ikutin nan... anjing Oke, kita di sini tuh menjadi temperamen ya, guys ya. Lu kan yang tadi bunuh gua kan? Mampus lu mati lu. Hah? Gua tabrak motor lu. Ayo kejar gua kalau berani mah. Ya, cemen banget lu. Tuh nggak berani ngejar gua. Gak ada suara-suara si Rina tuh buktinya. Woi, awas dong. Woi goblok Ayo dah berantem ayo lu main lu apaan Gak usah Gak usah ngelambai tangan Gak suka gua anjing Gih lu Bangsat kan lu Ini ada geng Geng kuning Kuning Thai Ya curi eh, mobil ya anjing ditembakin dong bangsa gua tabrakin bocah lu liatain ini kalau ada nih udah kagak ada anjing bocah kuning ah itu dia biasanya ah ada kan bacot lu goblok kok tampol malah lu lu lah hilang anjing geng ya Mana anjing geng geng tai kuning tai kuning tai biasanya muncul deh kalau digituin kuning tai kuning tai ah, anjing ada polisi tuh harus gue tabrak tuh oh, hell, no. hell no. nah seberang ya guys ya bentar kita lihat dulu petanya Wah anjing salah, harus kesono anjing Ngapa kesini babi <laughs> Salah gua kesono cu Masih jauh banget lagi, gak ada yang ya nah, kita naik dulu dah Kita naik lagi dah Gak ada kapal masalahnya, kalau ada kapal kita Enak dah Nanti jadi kelamaan kalau Gak ada kapal Apa tuh yang ngomong tuh anjing Misi terakhir nih, banyakin bintang minimal bintang 4. Weh, anjing lo buru lo takut lah. gue ini dia, geng kuning tai anjing. woi goblok! Anjing lah. Sobat Ini Lalu lagi. Dia loh lu? Sobat mantap lu. Eh, so lu juga eh sol, fuck you. Ayo, ayo, anjing. Ayo berantem. Ayo. Ayo, mana lu? You try to kill me. Kemarin gua gampang banget dah ke kota 2 dah. Sekarang gua bingung lewat mana ya? Tadi nggak bisa lewatin jembatan itu. Ih, hmm, kan mampus. Gak usah lu selalu pepet-pepet gua. Kita buat tamparin pala lu lo oh itu dia lewat situ kali ya? bisa gak sih lewat situ? ayo kita turun dulu kita lihat bisa nggak? oh nggak bisa juga ditutup cu apa sih orang gue parkir, parkir pinggir jalan? pada bacot aja goblok ah berang dah kayak tadi dah kelamaan anjing Kacut lu goblok Move move move move Malah lu gue tampol Ayo dong berdoa. Tinggi banget tapi itu bisa ya Bisa kali ya Oke kalau kita masuk ke sini ya Ke kota ini Kita langsung jadi buronan Entah kenapa ya Mungkin dulunya di kota ini gue dibuang kali ya Si siapa sih ini namanya dia MJ MJ. Bisa kan ini kan Bisa lah Masa gak bisa ini kabut-kabut gini cu, suasanasanya. Gok Sahir ya bintang 4 anjas langsung no. <laughs> langsung helikopter cu, lari goblok eh. Mobil-mobil masuk mobil masuk mobil cabut cabut cabut cabut buru buru buru buru buru buru <coughs> <coughs> buru anjing <coughs> bulduk bulduk bulduk ah